Kwaruwi kurang daya folot, kubu muda komodik daya folot, yang daya folotnya kota sejarah, makaya batu, bangun dahulu daya folot. Itu penghargaan luar biasa. Terakhir, mungkin ada beberapa pesan yang bisa kita sampaikan buat masyarakat khususnya kaum milenial dari tokoh kita malam hari ini. Yang pertama, mari kita berbuat nyata. Untuk perubahan, perubahan apa saja, perubahan citarung, perubahan lingkungan kita, dan perubahan mental, karakter, dan sebagainya Yang kedua, mari kenali diri sendiri dan tersarikat budaya sehingga tercipta karakter dan sikap mental yang baik Terakhir juga, saya mengutip dari algin, mulai dari 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil